Kelak seharusnya yang berada di dalam barisan terdepan antrian di pintu janahnya Allah itu adalah polisi Pasti ada yang bertanya kenapa polisi Karena begitu luasnya bidang tugas dan fungsi polisi di tengah-tengah masyarakat Yang dapat ia jadikan sebagai ladang amalan kebaikan Dan hampir-hampir tidak ada yang tidak bernilai ibadah Jika itu dilakukan dengan niat untuk meraih ridhonya Allah berpatroli untuk mencegah kejahatan, menyeberangkan orang di jalan, menolong kecelakaan dan lain-lain sebagainya. Dan ia adalah bagian umat terbaik sebagaimana firman Allah di dalam surat Ali Imran 110. Kutum khairum ummatin nas tak bil ma'ruf wa 'anil munkar Kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia karena menyuruh untuk berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar Dan beriman kepada Allah Polisi adalah aktor utama dan terdepan Dalam kamtipmas Melalui amar makruf nahi mungkar Dengan lisannya Dengan tangannya Dengan kewenangannya Dengan hukumnya Dan dengan upaya paksaannya Untuk mencegah kejahatan Demi terciptanya kehidupan yang harmoni Di tengah-tengah masyarakat Maka apapun pangkat Jabatan dan bidang tugasmu jadikan itu sebagai jalan untuk ketatan kepada Allah menjadi jembatan meraih ridhonya Allah dan menjadi kunci untuk mendapatkan surganya Allah Amin Ya Rabbal Alamin